Baiklah para sahabat, selalu manapun kalian berada untuk mengawali percobaan kita di pagi hari ini, ada sebuah kabar spesial yang membahagiakan para sahabat yang penyemangat kita semua. Alhamdulillah. Perhatikan di video ini, para sahabat ketika BBLB digendong oleh Papa Bilar. Tentunya BBL ini ketawa bahagia para sahabat, ya. Kita lihat di video ini ya. Masya Allah banget ya BBL lucu gemes pokoknya Masya Allah banget mudah-mudahan sehat selalu bahagia selalu dan selalu menjadi anak yang membanggakan Apabila pun di sini sampai ketawa persahabatnya melihat BBL bisa ketawa nih senyumnya luar biasa banget Membuat kita tambah semangat untuk selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita Posen ini pun di kembali bersama oleh akun HP kentang Kota Sultan. Ada kalimat komentar juga banyak sekali yang diberikan oleh para fans, yakni dari akun Iania Alka mengatakan, "Sampai kuulang-ulang ini video. Keren banget," katanya tuh. Wow. Kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Evermose mengatakan di kolom komentar Masya Allah, baru satu bulan Kok udah bisa diajak bercanda BBL Bener, gemes banget katanya tuh Masya Allah, man. luar biasa Tanggapan positif juga Ini diberikan oleh para fans sejati Leslar kepada idola kesengan kita Apalagi BBL Yang baru satu bulan aja Sudah bisa diajak bercanda ya Luar biasa, mudah-mudahan tidak anak yang cerdas Anak yang pintar, amin Berikutnya, sahabat, kita lihat juga di momen semalam Ini kedatangan Uncle Adit ya, Masya Allah Alhamdulillah nih, Baby L dijengukin oleh Bang Adit Mudah Semua orang-orang baik selalu diberikan kebahagiaan, amin Dan kita lihat lucunya Baby L ya Selalu sudah membuat kita semakin bahagia ketika melihat Abang L Luar biasa nih tentunya di emang dari Abang El ini Apalagi Papa Bilar yang selalu Membuat kita semakin bangga Kita lihat juga ke kabar berikutnya Selain Bang Adit ternyata Semalam juga kedatangan tamu spesial nih Bang Kamal bersahapet ya Ternyata semalam banyak sekali tamu-tamu yang hadir ke rumah Leslar Samperin baby L Sehat-sehat ya kata Bang Kamal Cepet susul yang di sebelah gue ya katanya tuh <guluh> Luar biasa banget ya Mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka Dan selalu diberikan kebahagiaan dentinya. Selalu mendoakan yang terbaik buat idola kita Berikutnya juga perhatikan di sini ada momen spesial banget Yang kita dapatkan Ketika di vlognya Roy Ricardo Persahabat ya ternyata Kita juga mendapatkan info bahwa Mobil kuning Mobil yang tentu dihadiahkan Untuk BBL itu dari Roy Ricardo. Wow fantastis banget ya masya Allah Mudah-mudahan Bang Roy juga selalu diberikan Rezeki yang lancar Selalu diberikan kesehatan kebahagiaan Amin dan di momen ini pun, persahabat, kita mendapatkan vitamin bahagia, penyemangat kembali untuk warga konoha Perhatikan yang dilakukan oleh Papa Bilar ketika tentunya setelah mencium baby L. Ini di video ini, persahabat, ya. Perhatikan Papa Bilar ini ketika setelah mencium baby L. Tiba-tiba, persahabat, ya, Papa Bilar pun mencium Bunda Lesti Kejora. Perhatikan gerakan dari Papa Bilar, ya. Wow, Masya Allah banget nih Tentunya ini tanpa editan, tanpa dibuat-buat, refleks emang selalu terjadi dari Leslar Mudah-mudahan selalu seperti ini Memberikan kebahagiaan, selalu romantis, selalu tentunya membuat kita semakin bahagia ini langsung di depan Roy Ricardo persahabat ya Masya Allah mereka memang selalu tentunya memberikan menyuguhkan keromantisannya tanpa dibuat-buat Masya Allah banget ya Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal putih Hans Kerbilan Ada kalimat caption juga yang dituliskan awal bulan Sudah pada bayar kontrakan belum sih katanya tuh Wow lihat postingan ini memang luar biasa banget ya Serasa dunia milik berdua saja nih bagi Leslar Wow <laughs> Kita lihat juga di kolom komentar Banyak sekali respon yang diberikan Salah satunya dari akun Tiara Intan 35 mengatakan Suka banget di bagian ini ketika kakak Roy bahas mantan dan kakak Roy bahas kriteria cewek Bang Bi dulu. Dan dia percaya Bang Bi pacaran sama Dedek, Bang Bi langsung cium dede. Nah so banget semoga getil ya Papa Bilar sama Bunda Lesti. Wow. <laughs> Untuk berikutnya juga bersahabat, kita mampir ke fashionnya Abang L ya. Perhatikan ketika di foto bersama Bang Adik dan Papa Bila baju yang dipakai Bapilal ini tentunya luar biasa banget ha. Harganya dibantu senilai tiga ratus lima puluh rupiah. Wow, 3 juta lebih harganya baju dari BBL ini. Persahabat, ya. memang keselatan di BBL. Mudah-mudahan dewasa nanti tentunya seperti Bunda dan papanya selalu membanggakan kedua orang tua. Amin. Berikutnya juga persahabat, kita lihat juga keunggahan IGS-nya Ayu Dewi ya Ini lima jam yang lalu mengunggah sebuah postingan foto bersama Bunda Lesti Di momen menghadiri acara baby shower Kak Aurel ya Dan kita lihat di sini, Ayu Dewi menurutkan sebuah kalimat Dede Lesti kejorat cantik tuh Dede Lesti bilang cantik banget ya saat menghadiri baby shower-nya Kak Loli Masya Allah Mudah-mudahan semakin banyak doa dukungan dari orang-orang baik yang tulus, mencintai idola kesayangan kita. Dan kita juga sebagai fans sejati, mudah-mudahan bersahabat selalu memberikan kesehatan selalu, bahagia dan sukses, serta selalu kompak dan selalu mendukung yang terbaik buat Lesti dan Rizky Pilar. Kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya. Jangan kemana-mana tetap stay tune terus di channel ini.